Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke pertama persahabatnya Ini ada sebuah unggahan postingan dari Dedek di semalam Tentunya Dedek Elasti ke Geografis semalam kumpul bareng bersama teman-teman kampusnya persahabat ya Wow terlihat sangat bahagia sekali nih dari mereka yang mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita, Lesti tentunya Dalam postingan tersebut, dari kecil terlihat sangat cantik banget nih persahabat ya, Memakai kerudung coklat nih, wow Tentunya semakin hari, semakin terlihat mempesona banget persahabat ya Yakin banget nih aura calon pengantin setiap hari selalu terpancar dari wajah Jadi Lesti, mudah-mudahan secepatnya kita doakan ya Untuk idola kesayangan kita Tentunya secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih dari para fans, yakni dari akun Setiawati9322, itu mengatakan, Wah seneng ya, lihat dede. Katanya ya ada juga komentar lain nih dari akun LIT674, Disitu mengatakan dalam kolom komentar, "Aduh, senengnya kalau ketemu teman kampus, pasti banyak cerita-cerita nih, kangen-kangenan," katanya. Ya, tentunya telah tanggapan e, mengenai postingan foto di Lesti yang kumpul barang bersama teman-teman kampus. Ya, Wah, mudah-mudahan pertemanan mereka selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, amin, ya, Allah, amin. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat ada momen spesial ketika di acara Facebooker Sahur pagi hari ini ya. Kita lihat nih, wow. tentunya lagi-lagi ada momen Rizky Bilar terjatuh nih, persahabat ya. Aduh, melihat Abang B merasa kasihan, persahabat ya. Setiap kali adegan pasti ada momen terjatuh nih dari Abang Rizky Bilar. Tapi tentunya membuat kita semakin bahagia, persahabat ya. Membuat kita ketawa habis nih. Melihat kelakuan dan tingkah laku dari Abang Rizky bilang semakin hari banyak sekali progres para sahabat ya Mudah-mudahan Abang Rizky Bilar juga selalu diberikan kesehatan kelancaran amin biar membal alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan nih para sahabat banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram yaya73638 disitu mengatakan dalam kolom komentar kalau ketawa mungkin nggak dosa kalau pegang bengkang dan mata jangan kelepan dosa gak inget pepatah abah arafi ya selalu memperhatikan bilar karena takut Lesti disakiti sampai bilang begitu wow itu tentunya respon dari para fans ya mudah-mudahan saja untuk Les banyak sekali dukungan banyak sekali support dari orang-orang hebat dan orang-orang baik amin ya Robbal alamin selanjutnya persahabat ada momen spesial juga nih ketika di acara Facebooker ya, ini tentunya tingkah Rizky Bilar yang membuat M map Leslar tentunya gemes banget melihatnya ini adalah momen cute dari abang Bilar nih persahabat ya semakin hari, semakin membuat bahagia banget nih persahabat ya aduh, bikin gemes aja nih Sampai-sampai tentunya di sebuah caption dituliskan oleh anti 3012 Dia itu mengatakan, gua bungkus lu ya kakak Pengen gua buat mainan di rumah <laughs> Habisnya gemesin kayak boneka hidup katanya Aduh, tentunya memang banget nih dari segi bilar memang uh, gemesin para fans ya Mudah-mudahan saja Selalu diberikan kesehatan terus buat idola kesayangan kita Selanjutnya, para sahabat kita lihat ada momen ketika di Asia ya Lesi Kejora tampil sangat cantik banget nih di acara Aksi Asia kali ini para Sahabat Wow membuat kita semakin gemes juga nih melihatnya ya penampilan dari OSD Yang semakin hari tentunya semakin terlihat sangat cantik dan anggun banget Pak Sahabat ya setiap penampilan dari OSD membuat kita semakin kagum dan bangga banget sama idola kita ini Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan juga selalu diberikan kepada dedek di kejoran Dalam momen aksi-aksi kali ini, Pak sahabat, ya judulnya pas banget nih, memuliakan wanita. Wow, tentunya ingat ke pesan ayah kejora Pak sahabat, ya. Tentunya pesan ayah kejoran kepada Rizky Bilar, yang tentunya suruh jagain dedek ke bilar sahabat, ya. Sebagai tentunya menjaga marwah. Wow, Pak sahabat, ya tentunya ini salah satu bentuk sayangnya Rizky Bilar, persahabatnya yang selalu menjaga Dedek Lesti. mudah-mudahan saja tentunya Bang Bilar bisa membahagiakan Dedek Lesti kejora amin, ya robal alamin, gitu. selanjutnya, per sahabat, kita lihat ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Dery, yang persahabat kita lihat nih, lagi-lagi banyak akun yang meresahkan, sampai Bang Dery kali ini turun tangan, persahabat ya ya disini memposting sebuah postingan akun yang bersahkan dan sebuah kalimat caption dituliskan oleh Bang di situ dikatakan aku mah diam aja udah males Abdul -up Abdul gini Kamu gak malu bikin instagram untuk menjatuhkan orang Aku gak jahat loh gak aku publis muka kamu Masih aku tutupin tolong jangan bikin heboh di sosmed Nanti kamu cuma bisa nangis Dan minta maafkan mau dikirim langsung surat cintanya atau gimana Kata pengendiri sahabat ya Masih aku tutupin tuh pakai love kata tuh, Ini sahabat ya Ini adalah akun yang ingin menjatuhkan nama dedek lesti persahabat ya lagi-lagi, tentunya akun yang meresahkan membuat kita semakin geram. Apalagi, tentunya orang-orang terdekat dari Dede dan Abang Bilar, sahabat, ya pastinya. Tentunya marah banget uh, melihat banyak sekali yang ingin menjatuhkan Dede Lesti dan Abang Bilar. Tentunya, mudah-mudahan saja kita selalu kompak dan solid mendukung idola kesayangan kita. Tentunya, kita harus selalu support dan selalu mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar. Gagabat berikutnya para sahabat kita lihat nih Tentunya ada vitamin yang membuat kita semakin bahagia Hari ini bakal di up juga video ngos-ngosan Barang di DLS kejar apa sahabat ya Melihat spoiler aja kita sudah Aduh meleleh banget nih Kita lihat nih wow Rizky Bilar disayang banget nih sama di DLS nih ya Melihat begini aja kita semua makin bahagia dan bangga mudah-mudahan tentunya secepatnya dede nambang biar bisa melangsungkan acara pernikahan ini adalah yang sudah terkiut persahabat ya diingat ngos Ngosan kali ini tentunya pastinya trending dan booming persahabat ya kita tunjukkan kokopakan -kok, kita loh sahabat ya mudah-mudahan video kali ini bisa booming dan trending amin ya robbal alamin pantengin terus channelnya rizky bila lo sahabat ya bakal ada vlog terbaru nih diingat ngos Ngosan bersama si cantik dede elastik gejora Inilah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.